Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah aktivitas kami di rumah. Nah. Saib, nah mama ah. Mantap. Nah, Ibni ke mau mandi nah. Kiapa kisah ene? Aa muha mandi nah, nah, nah. Nah, muha mandi jelek loh nah. Hei, dadah Dadahnya mana Mancing apa Berat lah Tapi mana dulu Ini Bang nasib hidup di sawitan ah. Ah, Ini Bang. ya ah. kadah lah Nah, ini yang paling bagus Keluaran hanyar nah. ah, ada roda di dalamnya. Ah. Ya, muka ada nah di dalamnya. Geriggat semua. Nah, ruang tamunya nah. Ada lampu liplap. Wah. Ada jam dinding Doraemon Nah itu mamahnya. Nah lagi jaring. Nah lah. Aidna mau mandi dulu, jara. Pang <Susuk> Said nah, pikirannya mau unjon, pikiran Aidna. Enak mau unjung taruh, sejarah karena tahu musim hujan. Nah. Ada tu, aib lagi garing. kondisi kondisinya nah. Nah, ampong, nah ampong hancur wah tenda hanyar bagus nah mahal bener harganya nah. kereta orang berjual lagi ini bayarnya ada di rumah Aib ya Ipa ko isinya na agad na na.